yuk cek cek cek balik lagi bersama otong swing kali ini kita akan review game get of Olympus. kita mau modal 65.000 saja ya guys kita main di 800 1200 saja uh, Double belceng enggak usah aktif sih kita coba manual dulu satu kali dua kali tiga kali hmm, kita coba quick 20 ya guys Oh ya, hari ini kita main di konten 88 itu tergacor tersolid seantero jaga dunia akhir. Di sini enggak cuma ada slot saja, di sini lengkap ada tema ikan bakarat nomor togel lengkap pokoknya guys. Untuk linknya dari ada di pin komen, langsung cus aja. Dan juga jangan bimbang, mainnya cuma di konten 88. Oh ya di pin komen itu tersedia beberapa fitur termasuk japri admin untuk cek RTP gacor, gabung ke grup tele agar di-share event-event menarik atau RTW-RTP -RTP gacor setiap gamenya untuk fanspage Facebook kita lebih fokus ke nomor-nomor G2 langsung saja semua linknya dari pin link komen ya guys jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 Oh yang masih di 20 quick kita dapat petir back to the game ya guys lumayan-lumayan nafes tambahan dikit ayo kasih yang manis-manis Ah, uh, gelas boleh, gelas, gelas. Ah, so, masuk enggak. Ayo. Kuning, aduh nanggung, cuk Kok nanggung, kok nanggung. nah biru jadi atas mahkota petir dong. udah boleh enggak mau? tadi manual tiga kali terus kita coba 20 quick. Ini kelar 20 quick kita geser coba 10 manual ya, guys semoga aja ada free spin free spin mantap petir petir merah boleh lah oh ya untuk yang penasaran gimana caranya manggil petir petir merah semua tersedia di link channel ini langsung sub aja komen like video ada di pin eh ada semua intinya lah yang yang penasaran model res bisa jp gimana yang penasaran pola pola petir mantap gimana intinya lengkap kita coba jabarkan semua pola-pola jacornya Oh ya yeah. kita coba turbo aja 30 ayo kasih yang mantap mantap us aduh ah, kuning kurang satu dari nih skater pertama semoga arah isi yuk us. kasih paham us kuning boleh biru satu lagi kasih dong hmm hijau kurang dua si jauh-jauh-jauh hmm, kuningnya kurang satu kuning hijau boleh biru boleh aduh enggak mau nah ini cincin pecah biru pecah aduh terjuk merahnya kurang satu terus kasih urong aduh enggak mau usia hai us, ya. Ayo, us kasih teman mantap, mantap. Uh, cincin dua lagi boleh turun turunlah. Nah, ini habis kuning cincin. Nah, ini cincin pecah nih pasti. Satu lagi. ya atau cincin kasih petir Merah jadi ungu boleh, hijau boleh Gus kasihlah. Hijau dulu hijau hijau hijau hijau. Aduh, lumayan 6000 kali. ribu, Nyawa tambahannya guys, saldo tambahan penyegar dahaga. Hmm, aduh kuning jadi hijaunya jadiin sekalian boleh paling kurang satu sih nih hmm, kan kurang satu kurang satu semua untuk kuning kurang nah merah kali kasih kokwu nih hmm, kurang juga hmm, cincinnya kurang satu cuk aduh duduk dudo kokk kok kok gitu teru satu kali lagi petir konek dong, enggak mau petir dong hijau. jadiin cincin boleh biru, boleh kuning, boleh terserah. Us. nah ini nih, ini, ini cincin jadi dong, cincin jadi dong, cincin jadi dong, kasih dong, kasih dong kuning, boleh kuning, kuning, kuning. Aku hijaunya kurang dua tahun, lumayan lah. Lima kali, empat, nah, empat, lumayan, cuk, cuk, cuk ternyata lumayan ada isi ya guys 100000 kita naik 140 tadi kita bawa modal tipis-tipis sajalah -tipis langsung gas saja lah kita coba cari-cari profit-profit mantapnya musuh ya like naik 300 400 super 500 itu udah termasuk profit kalau bawa modal di bawah 100000 Lur intinya kalau main slot utama kan WD pokoknya profit tipis-tipis BD nah maka dari itu lebih baiknya akun banyak daripada depo banyak contoh kayak akun satu depo 100k wab bukan pindah akun lainnya mungkin dibalikinnya di akun itu gitu loh guys. empat tiga dua satu eh kita coba manual dulu apa ya manual dulu sekali dua kali tiga kali kita coba quick 30 apa ya kita coba quick 20 aja lah ayo kasih petir-petir mantap skater-skater isi daging dong biar kita besok bisa devol lagi guys waduh becahan bagus sayang ada skater tuh anjing banget sih, kau ayo kurang satu skater tadi enggak 3333 kausen suka trisong kakus senengnya 33 tiga, tiga, terus gaternya 3 2 1 1 Aduh nah, cincin kurang satu kuning jadi atas kuning boleh petir dong Aduh cincin boleh dong cincin boleh dong ah nanggung semua cuw Aduh tuh, tuh tuh tuh tuh kita coba manual 10 kali Ayo nah, atas cincin kasih petir dong us. nggak mau sekitar malah hijau jadiin hijau hijau jadiin nah, kuning-kuning biru-biru boleh boleh-boleh tapi udah kelap udah keliatan masalahnya guys kalau udah pecah-pecah nanggung ini aduh ini habis ini kita coba ke ya hmm, terus berapa ya 20 30. Nah, kita coba aja lah emang sekarang nyari scatter gratis di Zeus itu lumayan susah apalagi kan ini habis MT jadi lumayan susah biasanya kalau nyari nyari skill tergati, makanya selalu cek RTP gacornya jangan lupa ya seluruh belum bermain cek RTP gacor langsung jawab ya admin bisa cek tele bisa atau fanspage Facebook bisa. Jangan aku jangan bimbang mainnya semua di konten 88 yang berla yang selalu update buat para playernya player playernya suka. Kita lebih bahagia lagi, lah. Kita hanya punya dia aja, salahnya. Nan. Yang penting kalian suka, senang bermain di sini. Kita sudah bahagia sekali. eh Oh ya, tadi kita coba 30 turbo, ya guys, biasa hm, dapat skater tuh. Berarti polanya gitu, guys. Manual tiga kali, di quick 20 kali, turbo 30x ingat itu ya, lur biru jadi hijau kasih dong hijau kasih dong aduh nanggung cincin kurang satu kampret tuh oh, ayo kasihnya mantap mantap kuning jadi dong biru injo dulu berarti ungu jadi ungu ungu pasti jadi sih ungu mm, lumayan petirnya mana us petirnya mana us petirnya mana ungu semuanya jadiin dulu terus terus gak mau kampret 8000 mau dipetir kampret atas mahkota petir terus ini yang nurut dikit dong udah tua kok enggak ngeyelan sih masih sisa 10 spin cuk hijau jadi kuning jadi sih hmm, atas mahkota petir kur aduh petir lagi dong us gak mau lagi dong atas cincin aduh buka sekali 9000 kali udah satu lumayan cuk 200.000 ratus ribu tuh tuh profit profit profit aduh duduh duduh bau bau enak nih bau bau sekateri sini masih sisa sedang spin lagi adik jadi satu aduh kurang lagi cuk aduh duduh hijau do. jadiin dong hijau jadiin dong nggak mau enam kali lagi lima kali lagi tuh aduh mubah kita beli biru jadiin dong nih atas cincin atas mahkota petir hmm, Aduh icu, burang itu kurang tuh kurang nanggung banget ujungnya lumayan lah, lumayan kita profit lah kita udah lumayan profit seluruh tadi bawa modal 55.000 dan naik lumayan intinya langsung kabur saja kalau sudah profit jangan diteruskan karena cuma membawa petaka saja ingat seluruh main slot utamakan depo eh utama kan WD. jangan lupa depo indinya aduh kurang satu cincin tanggung -cin, sumpah cok eh lumayan seratus delapan puluh tujuh delapan nih bos oh, gurih banget ayo bos ungunya jadiin hijau boleh gelas boleh lah bebas bos nah atas gelas petir dong atas gelas petir dong atas gelas petir dong wasir dong masa nggak mau sih us nggak mau kampe spin terakhir terus unuh biru boleh kasih petirnya loh. uh udah terakhir ini masak enggak mau? Ah, mau tuh uh, kita kelarin spin ini ya guys kalau emang enggak ada tanda-tanda jpjp lagi kita langsung auto kabur saja udah profit 10 kali modal tuh udahlah kita kabur saja cari aman bye-bye semua Terima kasih yang sudah menonton seluruh